am Suriah nahdlatul ulama ihajim iftahul Masya Allah ulama besar ilmunya luar biasa orangnya wari, ya orangnya wari ahli bahas kitab al-hikam ya ahli bahas kitab al-hikam tiap Jumat Ba'dal Jumaah di pondok beliau di rumah beliau beliau buat kajian kitab al-hikam Disiarkan langsung di channel YouTube beliau. Pertanyaannya, "Lah, kita, kita ini orang NU, nyimak enggak?" Ini ya, ini kita ini yang NU ini nyimak enggak? Nih, kalau ketuanya bahas al-hikam, kitanya ini anak buah nyimak atau justru enggak? Jawaban saya, coba dilihat yang nonton YouTube beliau berapa. Nah, nanti kelihatan ya, Hosunudon saya. Ustadz Rofek nonton mewakili murid-muridnya, hmm. ya. Para guru nonton mewakili murid-muridnya, kemudian mengajarkan, "Kalau saya nggak sekedar nonton, alhamdulillah, saking senengnya saya sampai saya hadir ke sana." Nawa itu taklum, niat betul-betul belah, belajar karena ilmu itu warisannya kakek saya. Warisan kakek saya adalah il, ilmu saya nasab alhamdulillah harus disyukuri. nasab nyambung pada nabi muhammad saw tapi kalau enggak punya warisan ilmu kan cuma nebeng nasab iya cuma nebeng nasab betul mulia tapi ya nanti ngisin ngisini nasab apa ap, kok gak pinter kan begitu ya nah, alhamdulillah dulu yang bawa islam ke indonesia kakek kakek saya leluhur saya dari Hadromut begitu kata sejarah baik ada yang langsung dari Hadromut ke Aceh ya terus sekarang jadi Sumatera sampai akhirnya masuk pulau Jawa dengan santun leluhur saya menebarkan Islam di Indonesia dengan ilmu menebarkan Islam di Indonesia dengan perdagangan menebarkan Islam di Indonesia yang tadinya mayoritas di Indonesia itu jelas belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Judulnya dulu belum ada Islam di sini. Betul atau betul. Yang ada animisme, dinamisme. Ini sejarah Islam ya di Indonesia. Animisme, dinamisme. Masuklah para ulama yang tidak dibantah oleh sejarah, bukan ulama-ulama dari Mekah bukan ulama dari Madinah bukan ulama dari Mesir tapi yang paling utama al-ulama min Hadramut ulama dari Hadramut nah, sehingga sekarang menjadi tempat yang paling diziarahi ulama-ulama tersebut di Indonesia yaitu Wali so, walisongo ya jadi wali Songo apa yang dibawa ala -ilm, ilmu nggak bawa duit ya nggak bawa duk duit dan enggak bawa istri ya masa Indonesia enggak bawa istri para habaib datang dari Hadramaut itu bawanya ilmu enggak bawa istri makanya di kalangan para habaib itu kalau dulu ya zaman dulu kalau sekarang kan kita udah bukan WNA warga negara Indonesia asli bukan A, asing bukan keturunan asli WN WNI. Tapi dulu ini yang WNA-WNA, pendatang-pendatang yang awal, yang nebarkan Islam ke Indonesia, Indonesia juga belum ada kan ya. Yang ada baru kerajaan-kerajaan di Nusan, Nusantara. Masya Allah, kalau nyebut orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan semisalnya dengan sebutan akhwal. Akhwal, jamaknya khol. Khol itu artinya saudara kandungnya ibu, entah itu kakaknya ibu, entah adiknya ibu, itu namanya khol. Maka disebut akwal Itu loh, kalau bahasa Jawi ini pun kita ini repot juga bahwa Jawi saya ada di wilayah Tangerang ini ya. Nah, hmm. itu nopon sedangkan ya, sedanten ini jenis yang jawi koknya. Mayoritas jawi. au maka dulu diajarkan kalau manggil akhwal itu akhwalak itu paman-pamanmu saking menunjukkan sama masyarakat dan keluarganya datang ke sini tinggalkan anak tinggalkan is, istri bawa ilmu ya bawa il, ilmu bawa akhlak mulia Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang di negeri ini yang memang orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang juga berakhlak. Hanya saja belum ketempelan akidah islamiah. Ya, belum ketempelan akidah islamiah. Nah, orang dulu tuh hebat. Kalau enggak sakti, enggak bisa jadi raja. Katanya lo ya, Wong saya juga belum ketemu raja-raja zaman dahulu. Dulu tuh kalau enggak sakti, enggak bisa jadi raja. Jadi kalau raja di Tanah Jawa itu paling sakti di Tanah tanah Jawa. Nah ketemu dengan para habaib eh, raja-raja ini, kenapa? Nah, itu perlu ditanyakan. Ya. Kenapa kok kemudian anaknya dinikahkan? Iya. Kenapa kok kemudian menikah dengan putri-putri raja? Apa memang ganteng seperti saya? Loh, kan yang enggak, yang ganteng juga bah, banyak, orang ganteng banyak. Tapi kenapa raja-raja ini sampai menyerahkan keluarganya? Padahal jelas itu para habaib e, membawa is, Islam, karena rajanya jadi muridnya dan masuk agama Islam. Kenapa raja yang sakti mau jadi muridnya Habib? Apa Habib yang ganteng? Enggak, rajanya juga kan ganteng. Tapi begitu raja ini ketemu Habib yang ilmunya luar biasa, yang solehnya luar biasa ya tadi paham. Tuh enaknya orang yang punya ilmu. Sawang-sawangan mudeng, bah, lebih dukur. Dukun itu kalau ketemu dukun tahu. Bah itu ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi enggak pakai duel. Ya orang yang suka duel itu kan ilmunya masih rendah-rendah. Ya, yang rendah-rendah itu kan suka duel mulut nah itu masih rendah rendah jotosan ya rendah rendah yang tinggi itu cuman lihat toh saya itu pernah lihat e, dua pecatur ya dua pecah pecatur itu cuman duduk lihat catur yang satu ngomong kalah aku selesai lama ini kapan jadi nggak pakai main cuman duduk lihat ada papan caturnya saling lihat ini saya kalah. Penonton kecewa loh, mainnya kapan? Ternyata sesama ahli catur main di sini, udah saling memahami, saling memahami. Itu orang alim Orang yang punya ilmu tuh begitu. Tong kosong, berbunyi, nyaring. Air beriak, tanda tak? Dalam. Nah, kalau yang di sini antep, duk, duk antep. Kita kalau mau ngecek bangunan itu bagus atau tidak, gedroken saja lantainya. Dua... Ini berarti banyak yang enggak beres nih pembesiannya. Ya. Pembesiannya enggak, enggak beres. nih Kalau pembesiannya rapat, kemudian campurannya benar, enggak akan dung. Enggak akan dung, bunyinya seperti pek, ya. bukan dung, bukan seperti kan kendang. Nah begitu lihat para habaib dan para masyayih, karena yang datang juga bukan punya habib saja, masyayih juga non-habib tapi yang ilmunya luar, Luar biasa. Habib yang ilmunya juga luar. Luar biasa. Begitu lihat para habaib dan para masyayih, raja-raja ini kemudian paham. Ini ilmunya tinggi. Maka nanya, gimana caranya saya bisa punya ilmumu? Jawabannya gampang. Jimat kalimau soto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salat. dah Cuman begitu, iya. Jadi ya, ikuti masuk Islam berbondong-bondong yang tadinya animisme, dinamisme berubah menjadi orang-orang yang Islamnya luar, luar biasa. Itulah sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Kalau bukan karena jasa ulama-ulama yang masuk ke negeri ini, wallahu aalam, kita ini jadinya apa ya, wallahu alam, gak ngerti. Kita gak ngerti yang alhamdulillah jadinya seperti ini. Karena saya udah ke Jepang, saya udah ke Hongkong, saya udah ke Korea. Kalau ibu-ibu cuma lihat drama Korea, dramanya aja yang dilihat, saya ketemu sama Korea aslinya, negaranya, orang-orangnya ketemu. Ya, saya udah ke Taiwan, saya juga udah ke Cina. Ke Cina ya ziarah saya. Di Cina kan ada makam soha Sahabat ziarah sampai ke? ke Cina. Ziarah ke Cina sama siapa? Laki-laki yang bawa Ken Islam. ya Sampai rame pada ziarah di Cina, TKW Hong Kong. Tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Hong Kong. Lah, TKW Hong Kong ini kok mau ziarah kenapa? Karena TKW-nya NU. Kalau nggak NU, nggak mau ziarah. Paham maksud saya ya? Ya, TKW-nya N, NU. Saya masuk ke Taiwan. Masya Allah, tablik akbar di Taiwan. Yang datang ribuan. Saya kira tadinya itu matanya sipit-sipit. Ya, apa orang Cina gitu ya. Begitu ketemu, ah, podo Ternyata TKI Indonesia. Dan ternyata TKI-nya orang N, NU no. bahkan saya dikawal banser, loh. Yang saya heran tuh pakaian banser kok boleh ya di negara orang ya luar, luar biasa. Kok bisa resmi bib ya, res, resmi diizinkan. Saya ke Korea juga begitu, ya Korea seperti itu, Jepang seperti itu. Kenapa di sana Islam belum tersebar? Jawabannya. Karena belum ada Habib dan Kiai yang tinggal di sana, itu versi Habib Novel ya. Oh, kita kan boleh punya pendapat betul ya. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ilmu di sana masuk. Mau bahasa Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, matematika, fisika, kimia, jangan kamu kira Indonesia itu ngono, no, gak pinter. Indonesia ini pinter-pinter ngalahkan yang lain ya, sampai Ainun Najib aja. Dipanggil Presiden, suruh balik ke Indo Indonesia, warga NU gitu ya. Oh, pinternya luar, luar biasa. Indonesia ini ulamanya pinter, ahli ilmu zohirnya juga pin, pinter. Tapi kita kita ini, saya ini kan dulu dari kecil ya, kita ini suka kadang-kadang kan gumunan. Wah, no, londoki pinter, awak doi bodoh, kan gitu ya. Teknologi milik londo seakan-akan seperti itu. Sekarang Indonesia produksi pesawat ter, terbang. London, sing tu, tu. Kita orang pinter, bukan orang bo, bodoh. Masya Allah, bohir pinter, batin pinter. Tapi pertanyaannya kenapa? Kok Islam di Jepang tidak berkembang seperti di Indonesia? Atau belum berkembang seperti di Indonesia? Padahal orang Jepang pinter, pinter. Islam di negara-negara inilah. Tapi di Indonesia, Malaysia, oh ya, kok Islamnya luar biasa. Setelah diteliti, karena negara-negara yang Islamnya maju di situ pasti Habibnya banyak, Kiai-nya banyak. Habibnya banyak, Kiai-nya banyak, banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berdakwah menyampaikan agama Islam dan juga banyak pecinta, pecinta Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Islam, sehingga Islam berkembang luar biasa. Nah di sana kok nggak berkembang, makanya perlu diekspor Habib dan Kiai ke Jepang dan sekitarnya. Jangan bawa istri. Loh, iya, itu syaratnya kan begitu, sejarahnya kan begi begitu. Dilarang bawa istri, berjuang demi Nusa bangsa dan agama, tinggalkan istri dan anak di sana cari Loh, ini beda maksud. ya Dulu kan enggak ada WhatsApp, enggak ada HP, enggak konangan Sekarang Masya Allah, seramah gini live streaming, tahu semua gitu ya. Semua orang tahu. Nah, saya pengennya kasih gambaran saja. Tapi kenapa ini Habib sama Kiai? Kalau sekarang gitu ya, dulu kan Habib dan Masyai, kan Kiai belum terbentuk, Kiai-nya dari endo Indonesia masih dari Hadramut para masyayikh. Kenapa ini para habaib dan para masyayikh dan para kiai itu diterima dakwahnya diterima? Jawabannya sederhana, al-ilmu wal Ilmu dan akhlak. Ilmunya luar biasa, akhlaknya luar luar biasa. Ini ada uh, cerita ya, cerita. Cerita itu percaya harus Buat orang NU, kalau enggak percaya kebangetan orang N, NU. Kalau buat yang lain percaya boleh, enggak percaya ya eman-eman. Ya eman-eman, judulnya karomah wali, keramatnya wali. Muslim itu wajib, wajib dia percaya ada namanya karomah wa wali, akidah itu. Kalau enggak percaya wali punya karomah itu bisa murtad. Kenapa? Karena sama dengan tidak percaya sama ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran, Allah ceritakan keramat-keramat para wali, di antaranya karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Itu bukan Nabi, wanita, keramat, bisa dapat makanan, bukan pada musimnya dan enggak ada yang ngirimi. Dari Allah langsung begitu. Itu sudah ada di Al-Quran. Kemudian juga Ashabul Kahfi, tidur 309, tahun itu namanya karo karomah bahkan yang paling tenar ya Nabi Allah Khidir Alaihissalam salam menurut sebagian ulama dan ulama yang punya pendapat ini bukan sedikit termasuk jumlahnya luar biasa mengatakan Nabi Khidir bukan nabi tapi wa, wali karena itu disebut dalam Al-Qur'an hamba Allah ya hamba Allah dalam hadis hambaku salah satu hambaku, di tempat pertemuan dua laut, namanya Khedir atau khadir Sehingga ada banyak ulama yang memfatwakan kalau khadir wali, bukan ah, Nabi. Jadi kalau kita beranggapan Nabi Khedir itu wali, berarti keramatnya luar biasa. Kemudian muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya orang sekarang lagi masih metafas dunia maya, ya murid Nabi Sulaiman alaihissalam sudah bisa mindah tahta balqis hitungannya setengah kerdip Melek sudah sampai, ya. itu karamah yang luar, biasa. Nah dulu para ib dari Hadromut ini kan dakwahnya ke India sama ke Indonesia. Indonesia belum ada, masih ada kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan-kerajaan, tapi kita sekarang sebutnya Indo-Indonesia. Dulu lebih dikenal Jawa, karena Sumatera-Jawa ini kan nyambung jadi satu konon. Hanya seperti seperti itu. Ke Jawa, ke Jawa itu ya ke semuanya. Termasuk ke Kalimantan dulu orang Hadromut, kalau bilang ke Kalimantan juga ke ke Jawa. Ke Aceh juga bilangnya ke ke Jawa. Meskipun disebut asih, asih. Tapi bilangnya ke Jawa. Ke Jawa. Karena Jawa lebih dikenal. Di masa Alam, masa lampau. Nah ini salah satu habib yang dakwahnya ke India. Coba lihat. Dakwahnya di mana? Di Alun-Alun. Alun-alunya India, nah dakwah di sana nyampaikan ilmu nih. Habib lihat ya, Habib yang punya ilmu. Jadi dakwahnya bukan enggak ilmu, dakwahnya il. Ilmu ngajar, caranya sholat, caranya puasa, ya caranya zakat. Mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan sholat. Zaman sekarang ini, kadang kita dakwah ngomong macem-macem, tapi ilmu sholat enggak dibahas. Makanya kemarin saya ceramah di Jakarta, berapa minggu yang lalu saya bilang, tolong sampaikan sama takmir-takmir masjid agar khutbah Jum'at dipersingkat. Kenapa seperti itu? Bukan alasan Corona. Karena alasannya banyak orang yang ngantuk ketika Jum'atan. Ya, sehingga banyak orang yang tidur saat mendengarkan khutib, sedang khut, khutbah. Dan dia tidurnya tidak sesuai syari-syariat. Sehingga wudhunya Pak, Batal, kemudian bangun, gak wudhu lagi langsung, so, sholat. Sehingga kalau dia tiap Jum'at tidur, berarti tiap Jum'at gak pernah Jum'atan. Nah, jangan-jangan kita jadi takmir, nanti ditanya sama Allah Ta'ala. Kenapa kamu khutbahnya panjang-panjang Jum'atan? Akhirnya orang pada tidur. Ya, orang pada tidur. Nah, sekarang ini duduk yang tidak membatalkan wudhu ketika tidur, itu juga sudah tidak dijelas, dijelaskan. Belum lagi tidak dijelaskan ke masyarakat, Hati-hati kalau pakai airnya masjid untuk wudhu dan yang lain sebagainya, karena air masjid itu wakaf, yaitu eh air wa? wakaf. Maka, israf itu hukumnya makruh untuk pribadi di rumah masing-masing. Tapi, kalau israf menggunakan air masjid, hukumnya haram. Hukumnya ha? haram. Berapa banyak orang yang wudhu? Ya, dia itu bakso wajah, bukan sekali dua kali tiga kali berkali kali kemudian buka kerannya bukan keran otomatis seperti di Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah julur kentangan airnya baru keluar keluar dan keluarnya kecil kita orang Indonesia kalau ke Mekah rokok bingung banyu nih kok gak metu metu gitu ya airnya kok nggak keluar keluar kenapa di Mekah di Madinah kita lihat mobil banyak yang kotor nggak dicuci karena berpendapat nyuci mobil ini is Israf walaupun tidak haram kalau area sendiri tapi ini is israf saya di arafah wudhu, ditegur sama orang tua di samping saya arafah dulu zaman dulu itu waktu saya umroh bukan haji waktu um umroh saya buka keran di arafah Allah Indo, Indonesia yang nggak benar seperti saya loh ya kalau Indonesia yang benar lain nah, Indonesia yang nggak benar seperti saya ini masih bodoh ya bodoh ilmu buka keran ya bodoh ilmu buka Kran, saya buka kerannya, kan Indonesia kalau enggak banter, enggak mantep ya enggak banter enggak, mantep harus, nah itu wah joss ya, itu jos itu kelihatan kalau kita memang, ya tadi itu belum kena ilmu fi, fikih belum belajar buka banter, sebelah saya orang tua letus rif letus rif jangan israf kecilkan ya wah, wah ini ya ini namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ya begini, nih amar ma'ruf nahi, mungkar, tak kecilkan. Karena itu air yang di-arofah itu ha, wakaf, bukan air pri, pribadi. Nah sekarang di masjid-masjid buka, karenanya bihanter, belum dipakai. Dua banyunya kak milih, ya, nyembur. Airnya nyembur, mantep, baru wuduk. Wuduknya itu diterima, saya tumpah-tumpah airnya. Nah yang seperti ini dalam syariat sebetulnya nggak boleh tapi kurang yang menyampaikan dalam khutbah Jumat dalam pengajian sekarang suka bahas yang nggak penting nggak penting ya sinetron dibahas bukan nggak boleh bukan nggak boleh cuman kan kurang ban penting yang penting bahas ilmu yang man yang manfaat karena al ulama warthatul ambia warisannya nabi itu adalah il ilmu nah ini dulu nih ada satu habib kan saya mau cerita habib yang di india tadi Seramah. Nerangkan sholat, nerangkan wudhu. Nah yang dengarkan ya wajar, namanya jamaah ya. Jamaah ya seperti kita-kita ini loh, jamaah pengajian. Kalau Ustadz yang bahas wudhu kan kita as tahu. Wimeneh, meneh Sudah tahu. Coba jenengan ke boyok, ke Sidogiri. Kiai-nya yang bahasnya, kalau fikir ya ilmu wudhu. 80 tahun yang ngajar, wudhu 90 tahun yang ngajar, wudhu enggak dikit-dikit ma'rifah, ma'rifah enggak. Yang diajarkan ilmu, wudhu belajar ilmu, wudhu fathul mu'in, belajar ilmu, wudhu dan seterusnya. Kenapa yang dipelajari ilmu wudhu ilmu salat? Karena salat adalah ibadah yang paling afdol setelah syahad, syahadat sehingga mempelajari ilmu salat pahalanya pahala belajar fardul ain bukan fardul kifayah sehingga belajar ilmu salat pahalanya lebih banyak daripada belajar ilmu-ilmu yang lain makanya setan yang menghalangi kita belajar ilmu salat dan wudhu setannya juga setan hu, khusus begitu ada ustadz habib kiai syekh mengajarkan ilmu salat ilmu wudhu setannya bekerja westau krungu. Turwo, sudah pernah dengar, tidurlah. Ini Habibnya kurang keren, gak milenial. Ustadznya ini ketinggalan za? zaman, zaman begini kok bahas wudhu. Zaman seperti ini kok bahas so? sholat. Sehingga kita jadi ustadz ikuti tren. Gak bahas wudhu, gak bahas sholat. jamaahnya gak paham wudhu, gak paham sholat. Cek nanti kalau gak percaya. Apa saja yang membatalkan wudhu, nyebut ngawur salah satu jamaah. Tapi kesian, nanti kalau enggak tahu kan memalukan. Enggak boleh kan ya? Itu kalau dibuat kuesioner saya pengen tahu saja, tolong nih diisi apa saja yang membatalkan wudhu. Saya pengen tahu masyarakat di sini udah paham belum? Enggak usah dikasih nama, dijawab saja. Selesai nanti pulang ustadznya ngecek satu persatu. Bakal tahu, ya Allah, ternyata murid-murid saya belum tahu yang membatalkan wudhu. Ini habibnya di India. India ya, bukan di Indonesia. Zaman dahulu kalah. Zaman dahulu kalah. Waktu ngajar begitu ya jamaahnya ya biasa. Deklu, deklu. Nanti sampingnya ada satu orang yang pamer kesaktian. Coba tuh kalau kita di alun-alun, yang satu lagi ceramah, yang satu pamer kesaktian. Yang rame yang mana? Ceramahnya bahas luduk lo ya. Apalagi kalau kalau apa namanya yang ceramah belum terkenal. Lah kalau saya kan lumayan, rotok rodok terkenal gitu. Ya rodok rotok terkenal, karena subscriber YouTube-nya juga apa? banyak ya. Orang sekarang itu kan asal subscribernya banyak kan terkenal gitu ya. Padahal berapa banyak yang di bumi dikenal di langit amblas. Nah audzubillahmin. di bumi diagung-agungkan di langit tidak tidak. Nah Zalik. tapi berapa banyak yang majhul fil di bumi kalau ngetuk pintu rumah orang nggak dibukai begitu krungu -kru suara De meneh meneh dia lagi dia lagi nggak dibukai ngomong oj turu, bilang lagi di. tidur Kenapa al fakiru Wal miskinu melarat tingkat tinggi paling minta sumbangan paling minta ini udah bilang tidur bilang lagi pergi dan lain sebagainya nggak dibuka kata Rasulullah SAW, kalau mereka itu ngetuk pintu nggak ada yang membukai kalau mereka ngundang, enggak ada yang mau da, datang. Tapi orang yang seperti ini di langit dihargai luar, biasa. Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di langit itu terkenal di bumi, tidak dike, dikenal. Tapi kalau kita ya wajar, namanya orang awam, mana yang dikenal itu yang lebih dili, dilihat. Ya Memang begitulah manu, manusia. Gebiar itu e, menarik berha, perhatian. Nah ini yang satu pamer kesaktian, bisa terbang di alon alun mabur. Ini nyata loh ya, bukan apa namanya, bukan film silat, bukan film F apa Avenger itu ya, bukan. Nyata-nyata bisa mabur, orang dulu tuh sakti-sakti. Kita ini zaman sekarang kan, saking gak bisa sakti dibantu teknologi. Karena gak bisa sakti dibantu teknologi. Logi, coba tuh bangun Borobudur. mikira didik, no gak sakti gak iso jadi Borobudur. Kalau nggak sakti gak bisa jadi Borobudur. Gimana itu motongi batunya itu? Pakai apa? Saya lihat orang sekarang motong keramik saja setengah mati kok. Betul, motong keramik satu setengah, setengah mati, suaranya yang ganggu satu, satu negara. Bukan saat kampung mana, saat negara terganggu suaranya tersebut. Motong keramik, keramik saking memengkakkan teling, telinga yang luar biasa. Terus sekarang ini mau bangun peralatannya canggih, ya. Ada drone, ya, bisa lihat dulu. Wah, gimana ini? Struktur tanahnya bisa dites, struktur tanahnya. Itu membangun Borobudur, ngetesnya bagaimana. Kok ya bisa kotaknya ya pas di situ. Ukuran batunya kok sama. Notonya bagaimana. Naikannya seperti apa. Kalau enggak sakti enggak bisa. Terlepas iman enggak iman, sakti enggak ada kaitannya sama I. iman. Ya. Sakti nggak ada kaitannya sama iman, makanya jangan gumun sama orang yang sakti, karena tukang-tukang sihir Firaun juga sakti, sakti. Ini orang sakti, kalau kata orang Jawa isomiber bisa terbang. Jujur ya, kalau misalnya di satu lapangan saya lagi ceramah, saya, saya Novel bin Muhammad Ali terus ceramah dengan pendengarnya. Sudah kita-kita ini, saya ceramah. Terus di depan situ ada orang bisa terbang. Lihat saya atau noleh? Ayo jujur. Lihat saya atau noleh? Eh, noleh sebentar, terus ditinggalkan Habibnya. Habib, ada ya heboh di sana. Sebentar kan begitu ya. Noleh sebentar, gak balik, meneng. Mana nih Habibnya? Wajar atau gak wajar? Wajar. Sesuatu yang wajar. Makanya dulu waktu saya di pesantren, itu guru saya ngomongnya begini, kalau helikopter jatuh di lapangan situ, jangan ada yang nge-noleh. begitu, harus lihat guru, gak boleh nol, noleh Itu lo Kiai, adab dijaga. Gak ada judulnya, santri datangi Kiai jalan tuh gak ada. Pesantren asli ya, yang namanya santri datangi Kiai berangkang. Betul-betul. Kalau santri mau meninggalkan Kiai, berangkang mundur. Ya, berangkang mundur. Mundur, enggak ada santri kok. berani lihat kiai depan kiai nya, nunduk, menundukkan pandangan. Sekarang kita ini masya Allah. Mas masya Allah, kita aja. Kalimat saya bisanya mengucap, masya Allah. Ilmu adab sudah jauhnya luar, biasa. Lihat Mbah Maimun Zubair Rahimahullah, bagaimana mengajarkan adab pada santri-santrinya. Luar, luar biasa hebatnya. Lihat di sido kiri, bagaimana adab. Lihat di lirboyo, bagaimana adab. Ya, lihat di pesantren, pesantren besar tuh bagaimana adab. Adab itu dikatakan qobla sebelum ilmu harus adab dulu, adab dulu. Makanya Mbah Hasim sampai ngarang kitab ya, adabnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang cari il, cari ilmu. Karena penting nih adab. Kalau nggak ada adab, maka kita jadi orang yang tidak beradab, kan ngerinya luar luar biasa. Sabar. Miber tadi ini. cerita Miber saat nggak ramora rampung Udah berapa menit Mas Fadli itu? Udah 34 menit. Lama loh 34 menit itu. Kalau khutbah Jumat itu jamaahnya udah tidur semua nah, Karena ini bukan khutbah Jumat, jadi ya gak apa-apa. Tambah dikit boleh. Ya, soalnya saya belum ceramah ini. Belum. Baru menceritakan masuknya Islam ke Indo. Indonesia yang bawa manusianya seperti A. Apa kok jadinya seperti ini gitu loh ya? Subhanallah. Apa Habibnya tadi? Apakah marah-marah sama muridnya? Enggak. Habibnya sakti. Apakah di alun-alun kemudian pamer kesaktian? Saat itu enggak. Yang dipamerkan il ilmu. Tapi begitu ada satu orang ganggu orang cari ilmu, menyebabkan yang cari ilmu buyar, ya perhatiannya kacau, barulah Habibnya nunjukkan karomahnya. Ya, kalau NU kan bukan sakti, tapi karo, karomah, di Islam karomah, bukan sakti. Kalau sakti itu dari hasil usaha, kalau karomah itu hasil karunia. Ya Karomah hasil karu, karunia, karomacan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karomah itu bisa dicari, tapi nggak bisa diusahakan. Cari bisa, ilmunya, akhlaknya, amalnya, tapi diusahakan dapat nggak bisa, karena suka-suka Allah. Sehebat apapun kamu itu ibadah Belum tentu punya karo Karoma, terserah Allah Itu mau hibah ya Allah Subhanahu wa ta'ala Habibnya waktu itu ngambil Kelompen teklek Bahasa Indonesia nya apa ya? Kelompen sama teklek itu Susah ya, sandal yang terbuat dari Kayu, kemudian dia Atasnya ada karet ya. Bakiak ya. bagiak, bagiak kelompen teklek Ya, kalau terompak kan masih kulit ya, ya, dari kayu ini kan khas zaman dahulu. Apalagi kalau di Cina, di Jepang itu, ibu-ibu sandalnya kayu semua. Kalau sekarang enggak mau ya bu ya pakai teklek, bu ya. Masih mau pakai teklek, bu? Enggak, enggak tahu juga teklek itu apa itu ya. Zaman sekarang ini. Teklek tadi itu dipegang sama Habibnya, kemudian diajak ngomong. Tekleknya diajak ngomong. Tolong itu yang sakti itu pamer kesaktian kasih pelajaran. Suruh turun. Suruh turun. Tekleknya terbang. Marani yang mabur tadi, kemudian persis di atas kepalanya nuduk pelan-pelan. Tuk, tuk, tuk, sampai turun. Akhirnya yang terbang tadi, ngaku ilmumu lebih tinggi. Akhirnya moro ngaji. Belajar Islam, belajar sholat, belajar wudhu, belajar syahada shah, jadi, kamu kalau lihat ada Habib, ga iso mabur, Kiai ga iso mabur, iya, Masyaikh iso mabur, tampak nggak punya kesaktian, nggak punya karomah, bukan tidak punya, tapi karomah sejati menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-istiqomah. Karomah sejati itu istiqomah, istiqomah birul waliden, istiqomah cari ilmu. Istiqomah, sholat duha, istiqamah, baca yasin 41 kali tiap hari. Saya ketemu Mbak Umar Syahid, rahimahullah, julukannya Mbak Umar tumbuh. Semasa hidupnya biasa main ke rumah saya. Karena beliau cinta sama saya, saya juga cinta sama beliau. Cinta itu kalau bertepuk sebelah tangan enggak enak. Tapi kalau ketemu tangannya kan enak, soalnya metermetan. Ya, itu namanya cinta. Kadang-kadang karena Masa COVID ini kan santri sama kiai, uh, santrinya merasa rugi, kiainya merasa untung. Saya ini sebagai, apa namanya, ustad merasa untung. Kenapa? nggak ada yang ngeremet-ngeremet tangan saya. Iya, bilguluk, cukup pakai hati, pakai hati. Salamannya neng, neng hati. Punya alasan kita gitu ya. Tapi santri kan merasa nggak nggak mantap. Jabat tangan ini ada sesuah, sesuatu, ini juga sunnah musafaha, sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang, kalau seribu yang jabatakan, tangan dekapan pengajian. Ya, apalagi kalau kita sudah tambah umur, yang muda terlampau mencintai, bersemangat, bukan cuma jabat tangan, ngeremet, kemudian meluk terus ngambung. Itu nempel blok, itu saya alami. Ya, saya saya alami sengking semangatnya, Habib, dipeluk, kemudian dicium lanang laki kumisai kandul nempel, pelak. Terus gimana Habib? Ya jadilah Habib yang berakhlak barokah insya Allah. Ya, insya Allah barokah. Tapi setelah itu ya wudhu saya, wudhu saya ketemu uh, satu orang yang cinta, izin cium tangan, Ya udah saya kasihkan cium tangan, enggak tahu tangan saya dipegang, diremet, jempol saya dimasukkan mulutnya, diklamuti. Wah itu buat saya gimana? Ya innalillah. musibah, Musi tapi masa tak tarik gitu kan ya. Ya berakhlak ya duh sedang rampung. Semoga cepat selo. selesai. Yo mesem, enggak marah. Ya, setelah itu saya cari pom bensin, cuci tangan pakai karbol. Paham kan ya? Saya jalankan syariat saya, biarkan beliau jalankan syariat beli beli. Yang penting adab saya tetap saya Pak, saya pakai berubah semaksimal mungkin. Nah, kalau kamu lihat ada Habib, kiai, yang enggak kelihatan keramatnya, enggak kelihatan keramatnya, jangan kamu anggap enggak punya karomah Karena karomah itu di ahlu sunnah wal jamaah, al-istiqamah. Bisa istiqamah, tetap itu. lah Mbak Umar Syahid, Mbak Umar tumbuh itu, itu, itu, ya itu saya ketemu produk-produk ulama-ulama dulu. Mbak Umar Syahid itu kalau bilang sama saya, aku niku rencangkan Mbak Hasim satu kelas sama Mbah Hashim. Waktu di termas itu satu kelas. Cuman bedanya kalau Mbah Hashim itu kelasnya di dalam kelas, saya sukanya kelasnya di lapangan. Maksudnya Mbah Umar, kalau Mbah Hashim sergeb aku mbeling. Mbah Hashim itu sergeb buka ki, kitab, saya sukanya main-main. Tapi orang dulu begitu, walaupun main-main tapi merguru sama sama ulama besar, yo barokahnya luar luar biasa. Mbah Umar tumbuh itu seumur hidupnya enggak pernah pakai sandal. Selalu nyeker ya, tanpa alas kaki. Naik pesawat Garuda ya nyeker. Zaman dulu sering diundang sama presiden gitu ya, untuk dimintain do, doa biar bangsanya adem, negaranya ah, adem. Berangkat, dongo pulang. yes nyeker. Nyeker. Dan beliau hebatnya ini, cintanya sama NU luar biasa. Sampai di pacitan sana di rumah beliau bangun menoro yang buru, ya, terus buat sekolah, sekolah NU, sama beliau sekolahnya disumbangkan ke negara. Orang lain minta sumbangan sama negara, Mbah Umar, bangun kek ke negara, luar biasa. Itu Mbah Umar Syahid. 107 tahun baru wafat. Ya, wafat umur 107 tahun. Berapa tahun yang lalu? Belum lama. Usia 107 meninggal dunia. Tidak pikun. Sekarang yang muda-muda ini kalau mau naik motor nyari kuncinya di mana, bingung. Betul betul? Kuncinya mau nengti, kuncinya nengti. Cari kunci keliling, padahal dikantongi. Dikantongi, dicari kemana-mana. Ini yang muda-muda, yang lucu, yang ahli kacamata. Ngamuk-ngamuk, bojo anak diamuk. Kacamata saya ditaruh mana? Ya, padahal nempel. Ya, dicari-cari. Udah, kita ini ya bukan pikun, cuman lalinan. Gak pikun, tapi mudah lo. Lupa ya. Ya, mirip-mirip sih ya. Namanya aja agak sopan. Mudah, lupa. Mbak Umar syahid, Mbak Umar tumbuh. 107 tahun gak pikun. Yang saya heran, ini yang saya heran. Saya ceramah di majelis beliau, di alun-alun pacitan. Di alun-alun pacitan, jam setengah dua malam itu saya ceramah. Jadi jam satu baru ceramah. Memang daerah sono dulu ya, dulu sebelum pandemi, itu kan ya maulid dulu. ya. Kalau maulid ya tuntas, kalau kita ini kan maulid enggak tuntas. Rebanannya yang banyak, maulidnya hilang. Betul ya? Ya Rebanannya banyak, maulidnya hilang hilang jadi syibul simtuduror syibul barzanji kalau ketemu kita kita ngomong saya baca simtuduror Allah simtuduror sendiri sing simtudur simtuduror versi kamu itu yang kamu baca bukan versi sa, saya barzanji juga begitu oh barzanji versi kamu bukan versi saya yang akhir itu tabuhan rebah rebana yo ker ker baik cuman beda sama beliau beliau zaman Dulu, zaman dulu itu ya walaupun jamaahnya ngantuk yang dibaca ya berjanji tuntas. Walaupun jamaahnya ngantuk yang dibaca ya simtudurur, tuntas. Walaupun jamaahnya ngantuk yang dibaca ya burdah, tuntas. Karena yang dicari bukan senangnya jamaah, tapi barokah sampai kepada jamaah. Ngejar, ngejar, ngantuk ngantuk turu turut, turut, sementing barokah, dan, dan komplit, biar barokahnya lengkap begitu ya. Dari wali-wali Allah. Nah setengah dua saya ceramah, yang buat saya heran. Setelah berapa bulan, Mbak Umar itu ke rumah saya, terus duduk, beliau ngomong begini, ceramahmu, nengalun-alun saya udah lupa, ceramah yang mana Mbak? Coba bayangin ya, ceramah kamu di alun-alun waktu itu bagus. Saya nanya, ceramah yang mana? Padahal waktu itu jam setengah dua malam saya ceramah, saya duduk, Mbak Umar di samping saya tidur. Di samping saya di tidur ya, kayak gusdur ya. Nah gusdur tuh dilihat orang tidur ternyata bisa de dengarkan begitu ya. Ini Mbak Umar tapi umurnya kan udah sepuh, 10, 100 tahun waktu itu. Tidur. Tapi beliau mendengar semua ceramah saya, dan setelah ketemu saya berapa bulan kemudian ngomong ceramah kamu di alon-alon waktu itu yang malam-malam bagus, saya nanya yang mana? Beliau jelaskan, kilo dijelaskan. Sekarang saya ceramah di sini, kalau nggak direkam, saya nanya sama yang melek ini, aku mau ceramah apa? Lali, Khotbah Jum'at keluar dari Jum'atan. Ditanya, khotibnya dari ceramah apa? bu nggak tahu. Kenapa? Melek-melek, wis komat. Ya, melek-melek sudah kok? Sudah komat. Ini fenomena zaman sekarang. Ya kita, ini kan kualitas, Ki kita. Ya jangan dibandingkan Mbak Omar. Memang Mbak Omar kan orang yang luar biasa. Nah, saya nanya, bah nih contoh ya, produk zaman dahulu. Produk zaman dahulu. Nyeker. Gak kelihatan sakti, tongkat, orang biasa. Gak mabur. Gak suka nebak-nebak orang. Gak suka ngeramal-ngeramal. Enggak. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka pengajian. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama ilmu. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang jari il ilmu. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang suka ngajarkan il, ilmu. Kenapa? Al-ilm. Ya, ilmu itu al-ulama warasutul ambiya, para ulama, pewarisna, nabi, dan nabi warisannya adalah il, ilmu. Makanya semakin sakti dalam arti yang benar, akan senang sama il, ilmu. Ini Mbak Umar, saya nanya, Mbah jenengan amalan ini pun opo mawon. Apa saja yang diamalkan? Kan saya penasaran. Saya itu dikasih Mbak Umar tumbuh satu ijazah yang belum saya amalkan sampai sekarang. Sebetulnya itu ijazahnya gampang, doanya juga gampang. Dan itu dibutuhkan banyak orang. Saya simpen dulu lah, nanti mungkin ya 2022 saya keluarkan. Maybe judulnya ijazah. Oh, hutang saya banyak tapi belum saya amalkan. Kenapa? Saya amalkan ijazah yang lain dulu. Ya yang buat ba Umar tak simpen dulu nih. Ba Umar tuh lihat saya bangun-bangun beli tanah, utang bangun utang gitu kan kesian. Terus dikasih, nggak minta saya itu. Saya tuh levelnya kalau sama ulama nggak mau minta-minta pakai mulut, mintanya pakai hati. Tolong, Mbah, tulong nombah, Tolong Pakai hati, bukan pakai mulut mulut, langsung di dikasih, gitu. Mau? Nanti. Simak terus YouTube saya, yang belum subscribe segera, subscribe. Nanti insya Allah kan ada notifi, kasih masuk. Betul kan ya? Nah, judulnya akan keli, kelihatan. Nanti kalau ada ijazah Mbah Umar tumbuh, itu. Baru akan saya sampaikan. Nanti, yo larang punas hutang. Ini kan wajah-wajah banyak hutang ini. Apalagi ibu-ibu di belakang. Ya, belanja namanya itu market yang digital-digital itu ya masih dimasukkan keranjang enggak dibayar-bayar. Di keranjangnya banyak, belum di betul kan ya? Macam-macam oh, itu. Nah, ini Saya nanya Bapak Umar, bah Umar, apa amalan jenengan? Beliau nunjuk kitab Majemuk Syarif, dikeluarkan. Nah, ini Majemuk Syarif ini. Salah satunya ya. Ingkang putih, Mbak. kabeh. Seluruh isi majimu syarif, termasuk di situ ada baca yasin 41 kali. Baca yasin 41 kali. Saya nanya, Mbah yasinnya dibaca berapa? Yo petang puluh siji. 41 kali. Itu sekali duduk atau sehari. sak linggian. Nah, kapan bacanya? Yo baru sholat isya. Dari mulai zaman nyantri sampai umur 107 tahun tidak pernah meninggalkan wirid baca Yasin habis Isa 41 kali. Itulah kiai Bawakmu, saya ini sarungan, kopiahan, wah onok sing salaman kita udah merasa ustad besar saya. Yasin ga apal. Yasin gak apa-apa, jangankan kok baca 41 kali, sekali saja kalau diundang tahlilan enggak diundang tahlilan, enggak pernah baca Yasin, untung para kiai dan habaib buat tahlilan kalau enggak ada tahlilan, itu Yasin giliran dibacanya kalau pas Tadarus itu entah setahun ketemunya bulan berapa itu ya baru ketemu Yasin nih. untung ini ahlu sunnah wal jamaah Indonesia buat tahlilan para habaib dan para kiai Hadramut juga ada ta? tah sumbernya wali wali songo sehingga di sana di sini kalau ada orang wafat tahlil tiga hari tujuh hari empat puluh ha empat puluh hari jangan dibilang itu niru yang lain yang lain niru kita kalau kita niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terakhir belum selesai ini baru mau beri waktu saya sepuluh menit untuk menuntaskan apa yang mau saya sampaikan saya belum selesai belum belum karena mau kesini ini perjuangannya luar biasa saya belum pernah mau ceramah itu ban saya yang bledus, belum pernah ya baru mau kesini ini ban saya yang belum tuh ya mau ceramah ini berarti ini memang ceramah ini sesuatu yang luar biasa al ajaru al quadril masyukoh ya pahala itu sesuai beban perjuang, perjuangan dan bannya pecah Cari ganti ban yang enggak ada, cari ban yang bekas dulu yang kira-kira sama. Nah, baru bisa jalan lanjut ke kesi, sini. Makanya saya sempat ngomong, saya mungkin tidak bisa nyampe sini. Nanti pagi-pagi saya Kak, kabari, jadi biar ada persiapan. Alhamdulillah nyampe, ya alhamdulillah nyam nyampe. Jadi udah nyampe, ya tak pol-pol kesisan. Rugi saya kalau enggak pol, ya tewas kesel gitu kan ya ono ilmu yang manfaatkan, na'udzubillah, amin, zalik. Boleh lanjut dikit? Lanjut. Ilmu. Nah ini nih contoh. Ini nih, NU bener ini. Saya, ini pemirsa saya lagi di tempatnya NU, nih, kantor, apa namanya ini? Rumah singgah, ya. Rumah singgah, ini yang buat rumah singgah dan yatim, yaitu alfad N NU. Cekto ono NU nih. Jadi yatim-yatim di sini suka solawatan. Nah ini yatim yang suka sholawatan, khas nah, ulah ulama. Makanya banyak yang pakai pakaian hijau-hijau, cuma syuting-syuting hijau-hijau nih biar kelihatan. Nah hijau-hijau ini NU, dan kita ini orang NU, kalau keluar negeri nggak suka bawa is? istri. Bukan nggak cinta sama istri, enggak gitu ya tapi menunjukkan perjuangan sejati itu siap meninggalkan anak istri demi Nusa bangsa dan tanah air serta utama aga, agama itu dulu. Kalau sekarang jangan coba-coba. Itu apa namanya? perjuangannya berat kalau sekarang ya. Nah, Mbah Umar 107 tahun amalannya seperti itu. Dan ketika saya nanya, "Mbah, kenapa kok enggak pakai sandal?" Jawaban beliau, ya kedian gini. Dari dulu saya seperti ini waktu cari ilmu, enggak mau saya rubah. Kenapa disebut Bahumar Umar tumbuh? Padahal namanya Umar Syahid. Tapi kok dipanggilnya Bahumar Umar tumbuh? Karena beliau itu jualan tumbuh. Jadi ulama dulu itu ya kerja. Ya kerja. Ngajarnya hebat, tapi enggak pernah ngaduk. Kalau dikasih ya diterima, itu syariat tapi enggak pernah di hati berharap pada siapa ya, siapapun kerja punya kerja guru saya sampai wafat buka toko almarhum Habib Anis buka toko yo kalau kita lihat Habib Ali Kuitang, Habib Abu Bakar Gerse ya itu orang-orang yang beker bekerja ayahnya Habib Syekh Solo yang wafatnya ayahnya Habib Syekh itu wafatnya sholat Jumat jadi imam sujud yang terakhir ya sujud yang terakhir imam Jumat imam Jumat Sujud terakhir, carilah dalam kitab manakitnya para wali. Cari yang model begini, saya belum ketemu. Meninggalnya sujud terakhir sholat Jumat jadi imam, ya jadi imam. Dan sudah ngomong, nanti saya mau meninggal, pamit sama keluarga dan teman-temannya minta maaf. Bukan sakit, sehat, bahkan udah nyiapkan imam pengganti. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya, kamu yang gantikan. Siapa itu? Habib NU, ya kan? ya Orang-orang pengamalannya amalan nahzadul ulama. Masya Allah, kerja. Lamba Umar jual tumbuh. Saya nanya, buat apa jual tumbuh Mbah? Buat bangun masjid. Jadi beliau itu dakwah dari Sabang sampai Merauke jalan kaki. Punti mohon Mbah? Irian, yowes. Sampai sana, sampai. Ya jalan kaki. Ya kalau waktu naik kapal, ya naik kapal. Tapi naik kapalnya kan jalan kaki begitu loh ya. Kalau coba pikir, terus no nyebrang laut ya. Nyebrang laut, ya numpah kapal, numpak perahu. Mikir kok aneh? Aneh. Ya kebaca itu pola pikirnya, kebaca. Kebaca. Paham saya, paham, paham. Walaupun saya belum sakti, tapi paham. Kalau nggak paham kan repot. Jadi Ustadz kan harus paham apa yang di hati, pendek pendengar, termasuk kaki udah gering gonta-ganti, paham. Ngerti banget ya. Sangat mengerti. Nah, ikhwanirahimu'alaikumullah. Ternyata bahwa Umar itu di satu desa, tinggal di situ, cari tempat yang belum ada masjid. Di situ beliau mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, ya, syafinah itu yang diajarkan. Mengajarkan ilmu fiqih ya, mengajarkan ilmu fiqih dan tasawufnya dengan akhlak perilaku sehari, Hari sambil jualan tumbuh, bangun masjid. Model jualan tumbuh, bangun masjid. Kalau dipikirkan, nggak jadi ya, tapi ternyata ya jadi terus. Kenapa jadi terus? Karena yang bangun bukan, "bah, Umar tumbuh, yang bangun Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bah, Umar tuh yakin. Kalau yang bangun Allah, saya cuma jadi hambanya Allah yang disuruh bangun. tumbuh yo Nanti yang bereskan Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak kakin mikir, apa yo ya rampung, apa yo ya iso, mau cukup duit, apa cukup, apa bisa, apa rampung. Kebanyakan mikir, kenapa? Sombong, karena kita merasa kita yang akan bangun. Bukan Allah, subhanahu wa ta'ala. Karena ini merasa yang bangun Allah beres. Dan itu dilakukan selama 40 tahun. Setiqomah. Sampai akhirnya sudah harus tinggal di rumah. Nggak, ngajar. Itu 40 tahun mujahadah dakwahnya. Maka tadi saya senang dari LDNU tadi bilang, Beb, saya bagian keliling-keliling kampung. lah itu, itu NU itu. Yang keliling-keliling kampung nggak dikenal, nggak dikenal gitu. Ya itu. Nah, kita kita ini kadang kalau jadi pimpinan kan sudah dikenal. ya Yang di bawah kan nggak dikenal itu banser yang di pojok siapa yang kenal apalagi banser kanan saya ini ini kalau tidak disoteng nggak ada yang kenal di kiri itu kan ya padahal perjuangan ngadek dari tadi istirahat di tempat itu masya allah untungnya ada sop kan ganti tapi kelihatannya ini nggak diganti ganti ini ini dikerjain sama teman-temannya ini wah masya allah lo saya kan juga apa anggota banser juga saya punya bagian banser. Saya pernah ceramah di pekalongan ya, sama banser-banser saya bilang, saya mau pakai jaket banser saya. Wah itu, banser bisa ceramah. Cari di Youtube mungkin masih ada itu ya. Banser bisa ceramah. Emangnya banser nggak bisa ceramah. Tawaduk saja, ini ahli ceramah semua ini. Masya Allah. Tawaduk kalau ini kesini, wah kita digeser saudara-saudara. Ini ilmunya mumpuni semua itu. Nah, ikhwan Siapa yang kenal? gitu? Pejuang-pejuang yang gak kelihatan ini. Siapa yang yang kenal. Karena nggak minta balasan dari manusia, mintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan manusia itu semasa hidup. Setelah wafat, banyak yang lupa. Ya Kalau udah wafat masih diingat, itu berarti dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang orang-orang yang luar luar biasa. Terakhir, Alhamdulillah satu jam kurang lima menit. Betul? Oh, kurang dua menit. Oh, mas toyo. Ya. Habib kok tahu, ngarep kok no jam. Jangan kamu kira saya sakti, saya lihat jam di depan saya. Wah Habibnya sakti, enggak itu loh ada jam. Cuman saya kira-kira mulai tadi jam berapa agak-agak lupa gitu kan ya. memang jamah ini mudah diakinkan gitu ya. Alhamdulillah husnudonnya luar biasa. NU banget tuh husnudonnya luar biasa. Karena lapar, ya betul. Sudah lapar itu. Lanjut dikit ya, boleh ya? Terakhir. Tadi kan judulnya ilmu warisan nabi. Makanya saya lihat tadi Bapak Umar belajar ngajar ilmu. Daun no pamer kesaktian, nggak ada. Kalau toh sakti ya sakti, nggak pamer pamer. Dulu di kudus itu ada almarhum ya, Habib Ja'far Alkaf. Habib Ja'far Alkaf itu asli karoma, asli karomah. asli, asli majeluk. Kalau zaman sekarang banyak yang gaya-gaya majudub. Asli apa enggak, ya alam, ya Kita bukan orang yang bisa memastikan. La ya'riful wali wali. Cuman kita hukumi pakai syari syari'at. Gitu aja ya. Tapi kalau Habib Jafar Al-Kafi itu asli majudub. Asli betul. Betul-betul asli karo, karomah. Ciri-cirinya apa? Suka sama ulama. Suka sama ilmu. Suka sama pengajian. Saya itu enggak ketemu beliau itu sudah sangat lama. Yang ngenger sama beliau kan masih sepupu saya dua kali, yang ngenger itu. Sepupu saya dua? Dua kali. Jadi kalau tepang Habib Umar Mutohar, nah Habib Umar Mutohar itu istrinya masih nak dulur saya dua kali. Nah adik iparnya Habib Umar Mutohar itu dulu yang ngenger Habib Jafar kemana, kemana-mana, yang ngenger. Sudah lama saya enggak ketemu, karena Habib Jafar termasuk muridnya kakek saya, termasuk yang ngomong ini asli dulu kakek saya. Kakek saya wafat umur 93 tahun di Kudus. Nah, lama nggak ketemu sama Habib Jafar al -Kab. Terus Habib Jafar tuh ngomong sama nak dulur, nak dulur saya dua kali tadi. Sepupu saya dua dua kali. Pengerti novel gitu. Novel kilo. Teramah rono ronoro, nostran identitasen seneng aku. Kok bisa tahu saya ceramah Beliau nggak lihat YouTube. Beliau nggak update status. Kalau Mbak-mbak, Mas-mas ini kan ahli update Status. Beliau enggak share-share WA. Kok tahu ya? Suka ceramah di mana-mana. Dulu pernah wasiat sama saya. Habib Jafar al wasiat sama saya begini. Kalau pengen masyarakat ini jadi orang-orang yang baik, bil makna ya, gampang. Sebarno duror. Ajak maulid kabeh. Ajak maulid, duror, Waras kabeh. Ajak maulid betul ya. Diajak maulid, betul. Waras kabeh. Subhanallah. Dulu itu Masya Allah, dikit-dikit kita dibitahkan. Dikit-dikit dibitahkan. Begitu amanat ini saya sebarluaskan, tak suruh teman-teman ayo pedo maulid dan dimana-mana. Ayo maulid dan dimana-mana. Habib Syekh genjot, solawat maulid. Kenceng-kencengan ya. Masya Allah. Hasilnya apa? Alhamdulillah. ya Sudah nggak dengar lagi orang bidah-bidahkan. Betul ya? Ada sih ada, tapi sudah tidak dengarlah lagi. Betul kan ya? Ya, kenapa? waras berkat maulid. Nah, orang dulu tuh nasihatnya begitu. gak banyak teori, tapi praktek. Orang sekarang kebanyakan teori gak praktek, praktek. Makanya yuk kita praktek. Praktek cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Bukan cari yang, yang lain. Karena nanti kalau wafat itu dalam kondisi cari ilmu, termasuk suhada. Terakhir, saya kemarin lihat video beredar. Ada satu modin. Kalau di Jakarta Bintaro Tangerang namanya modin juga bukan? Ambilkan nama keren. Nah, biasanya apa itu? Bahwa itu penghulu itu cuman kerjaannya. Naik pekerjaannya, enggak. Kalau modin itu kan di Jawa Tengah Jawa Timur lengkap mandikan jenazah, iya, nikahkan, iya, ya ngimami masjid, iya. Ya kalau mungkin sekarang itu lebih di masjid-masjid apa namanya itu? Marbot gitu ya. Marbot sama mualim ya. Nah, kalau lebih alim namanya mualim. Kalau di orang-orang Banten, orang Jakarta mungkin mualim ya. Eh mudin itu sama dengan betul. Mualim itu yang ngajarin ngaji. Ya, bisa ngimami, mandikan jenazah itu. Orang dulu ya, mualim. Mu merebut lah. Mudin lah, gitu aja ya. Gitu aja kok repot. ya. Mudin, soalnya di bahasa Indonesia susah soalnya. Mudin adalah seseorang dengan ilmu yang cukup dan dia paham tentang ilmu hukum agama, dia bisa menikahkan, dia bisa menyolatkan jenazah, dia bisa memproses jenazah dari memandikan sampai memakamkan, dia bisa nanti mentalkikan, dia bisa sangat cemih. Itu namanya mudin. Mo Ada mudin di Malang sana, namanya Almarhum Syafaat enggak salah, tapi tanggungnya supaat atau apa gitu ya. Kemudian itu lagi mau nikahkan seseorang. Mau nikahkan sese seseorang. Subhanallah. Saat mau menikahkan itu dia nanya, mau dinikahkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Mau Indonesia atau Jawa? Jawa. Ini menunjukkan alimnya. Latiwasengkor jatuh bahasa Indonesia, enggak paham kan dia repot. Diajak bahasa Jawa, ternyata udah Indonesia banget. Ini kan banyak nih, orang Jawa enggak bisa bahasa Jawa. Ya toh, kadang-kadang juga ini tinggal di Jawa, tapi ngakunya enggak di Jawa. Saya kalau ke Jakarta tuh kadang-kadang ngelakuk, -kadang, gimana gitu, Habib dari Jawa ya? Lah kamu dari mana? Saya Jakarta. Lah, Jakarta tuh di mana? Di Jawa. Bingung juga saya. Betul ya. Habib mau ke mana? Mau ke Jawa? Enggak, ke Solo. Solo di mana? Ya Solo. gitu Tak balasnya begitu. Habib mau ke mana? Ke Jawa? Enggak, ke Solo. Mau ke Solo. Gitu. Nah ini banyak kita ini udah kehilangan bahasa aja Jawa, maka nanya dulu kalau mau nikahkan Timbangku di Boso Joris Wah, lu mantainya gak paham Gak jawab-jawab Jawa atau Indonesia? kalau nanya gitu, terus Merasa pusing, sebentar Pegangan kepalanya, terus Endian sebentar Terus menguatkan dirinya kasih air, diminum Habis minum air, masih gitu Mau siap gini, jatuh meninggal dunia Ini kalau mau cari wali, ini lo wali yang model begini ini, wa, wali, meninggal husnul khotimah, fitu'atillah, urusannya, menghalalkan yang tadinya haram. Sekarang yang begini kan mungkin gak dilirik orang, muddin desa, gak dikenal. Coba kalau ini Habib yang terkenal, kiai terkenal, Masya Allah. Ini, walaupun gak dikenal di internasional, tapi dikenal di interakhir, akhirat, sampai akhir usianya menjalankan khidmah lil ummah. Ya, khidmah lil ummah. Khidmah melayani orang ba, banyak. Inilah yang makomnya tinggi-tinggi, yang model begini-begini. lah Kalau kita ini kan makomnya belum jelas. Makanya saya nyebut tadi yang makomnya jelas-jelas. Biar apa? Biar minal katutin. ya Biar kita yang belum jelas ini dikatutkan sama yang jelas. Jelas. Oh gak minal katutin kan ya repot ya. Walaupun katut di ujung paling belakang, kan ya Kak? Katut saya kalau naik kereta numpang di gerbong paling akhir kan tetap nyampe, tetap nyampe, nyampe. Makanya, kata Habib Syekh itu bukan istilah saya. Saya harus menjelaskan nih: Minal Katutin yang mempopulerkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Solo, Minal Katutin, jadi uang sengkatut. Oh ya, nah itu minimal gitu. Apalagi kalau mak makomnya naik, Minal ngatutin Nah, bisa bawa orang pak ba? banyak, Lai, tadi yang saya sebutkan semua itu wali songo, Ba, Hashim, ba Umar ya bawa abasullah, ya dan lain sebagainya termasuk para habaib dan masyiyah dulu yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang yang luar biasa harapannya dengan memperdengarkan beliau-beliau semua kita dapat barokah dan kita mulai introspeksi diri ilmuku seberapa ya oh mungkin sudah banyak yang kulupakan pelajaran waktu di pondok Oh sekarang saya nggak pernah ngajari anak istri sholat lagi. Saya pasrahkan sama guru di sekolah. Nah guru di sekolah itu apa ngajarinya betul? Diajari kunut atau tidak? Masa anaknya Habib Novel nggak apal doa kunut? Kan dia mengerikan. Betul kan ya? Masa anaknya Habib Novel nggak bisa doa kunut? Kan dia ngeri. Takut saya sampai anak saya nggak bisa doa? Doa kunut. Masa anak kita nggak paham rotip itu apa? Masa anak kita nggak ngerti mana? nggak ngerti mana? Manakim. maka mulai yuk kita kembali pada ilmu, karena ilmu adalah warisan barana, para nabi Jazakumullah Khairan Walafuminkum, mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Ta'ala jadikan orang-orang orang-orang tua kita guru-guru kita yang sudah meninggal dunia di alam barzasana berbahagia letakkan rohnya bersama para nabi para sudikin, para syuhada dan para solihin diberikan kuburnya nikmat-nikmat surgawi dan kita dicintai oleh beliau-beliau disenangi dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga berkat majelis ini semakin sehat, beto'atilah, bahagia, terhindar dari segala bencana dan musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat Dan anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat kerabat kita, oleh Allah Ta'ala dijadikan orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang menyandang akhlak mulia, orang-orang yang dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat Dan kelak menjadi orang-orang yang betul-betul dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan tempat ini oleh Allah Ta'ala diberkahi Menjadi tempat singgahnya orang-orang yang soleh Tempat singgahnya orang-orang yang mencari ilmu Tempat singgahnya orang-orang yang berilmu Dan insya Allah dilimpahkan rezeki yang barokah Datang dari segala arah tanpa susah payah Rezeki yang tidak disiksa karenanya Rezeki yang mengantarkan kepada surganya dan semoga Allah Taala memberkati kita di bulan Rajab dan Syabban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wal Syabban wa biligna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wal Syabban wa biligna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wal Syabban wa biligna Ramadhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin wal hadirat demikian mau ijo hasanah yang sangat luar biasa yang bisa banyak kita ambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita terutama dalam berkhidmat kepada NU agama dan bangsa amin ya robbal alamin untuk selanjutnya yaitu Pengumuman pemenang lomba hadroh yang telah dilaksanakan pada kemarin hari. Jangan Mohon perhatian, hadirin wal-hadirat. Sebelum sambutan penutup yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Fatur Rahman selaku pimpinan Omah Singgah NU Alfat sekaligus juga nanti ada penyerahan secara simbolis Saya akan umumkan terlebih dahulu pemenang festival Hadroh dalam rangka harla NU ke-96 yang dilaksanakan oleh MWC NU Cabatan Pondok Aren. Atas nama tim Syababul Munawar sebagai juara harapan 2 selanjutnya atas nama tim risalatul kolbi sebagai juara harapan 1 atas nama tim Doa Ma'baba sebagai juara tiga. Atas nama Tim An-Nawawi sebagai juara dua. Dan selanjutnya, atas nama Tim Muhammad Al-Fatih, sebagai juara satu, berikut adalah nama-nama pemenang pada festival hadroh. Insya Allah, nanti selepas doa, selepas acara, hadiah akan diserahkan secara simbolis oleh panitia. Hadirin walhadirat mohon perhatian, acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penutup acara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Fathur Rahman, selaku Sohibul Bait dan juga pimpinan di Omah Singgah NU alfat sekaligus juga nanti penyerahan secara simbolis dana dari Lanjutnu ke MWCNU kepada Al Mukarom Al Muktarom Bapak Hazibatul Rahman waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sumpah salat wasalam ala Rasulullah wa mawalah wa'ala'alambat yang kami hormati, yang kami ta'adzimi, para alim ulama, setangsel khususnya Habib Kina, Habib Novel alaidrus Habib Ridho al-Atos, kemudian Ketua PCNU Kiai Abdullah Mas'ud dan jajarannya, Kiai Toha, Ketua MBC Poda Aren dan jajarannya, dan para Kiai semua yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat kami, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi yang disebutkan, yang dihormati banyak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersirat rahim, saring mengenal dalam acara Kepiar Harlah NU yang ke-96. Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Aswaja cinta habaib, harga mati juga tadi. Hafib ya, novel, bilang. cinta habaib, harga mati ulangi ya. Siapa kita NKRI cinta habaib? Nah, iya dong, kita cah itu warisan nabi. Kita nggak boleh itu harga mati apapun. Bagaimanapun, semua cucu cicit nabi harus kita. Cintai secara fisik, harus kita cintai. Apakah kita ikuti nanti, kita sowan kepada kiai guru kita, tapi kita harus tetap cinta. Itulah prinsip di NU, harus cinta habaib juga. Alhamdulillah, eh, pada hari yang ceria ini, meskipun tadi ada sempat hujan sedikit, kita bisa berkumpul semuanya. Kami, sebagai tuan rumah yang pertama, mengucapkan Ahlan wa Salamihudurikum. Di tempat yang sangat terbatas ini, kami juga mengucapkan mohon maaf apabila nanti di dalam sambutan ada yang kurang berkenan. Nanti habis ini kita semuanya uh, jangan pulang dulu, kita makan bareng-bareng. Seadanya, kalau nggak ya kebagian jangan luluh, karena seadanya ya. Karena seadanya. Jadi yang belum kebagian, nanti ya kebagian ya yes. insya Allah masih ada snack, masih ada roti. Dinikmati mati apa yang ada dengan ikhlas. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan hari ini ada yang banyak sekali yang kurang berkenan. Perlu kami sampaikan bahwa eh, Oma Singga Alfat ini didirikan sebagai majelis sosial, sebagai majelis dakwah melalui misi sosial. Jadi siapapun boleh memanfaatkan Oma Singga ini bisa mengaji di sini, bisa mencari hiburan di sini, ber, bisa berolahraga di sini. Misalkan ada saudara yang enggak punya tempat nginep, waktu berkunjung ke Jakarta bisa singgah di Omas ini jadi kira-kira itu sambutan dari Omas singgah Kang iwan mana kang Iwan ada yang perlu disampaikan lagi Kang iwan untuk penyerahan hadiah monggo silakan ke depan biar cepat karena udah sebentar lagi udah udah mau ya yaitu hak apa anas Jadi alhamdulillah pada acara ini kita om Mas sahabat-sahabat om masih sahabat semua singgah singga ini dari multi etnis dari multi agama tidak cuma dari uh, kita yang muslim aja ada sahabat-sahabat om sahabat masih ya dari suku Cina ada suku Jawa suku Batak semuanya memberikan donasi untuk melancarkan acara pada hari ini dan pada hari ini uh, alhamdulillah bisa terkumpul dana sekitar hampir 250 juta hampir setengah miliar untuk acara ini untuk acara pada hari ini. Dan sebagian besar dana yang kami kumpulkan itu diberikan dalam bentuk santunan kepada yatim dan du'adva kita menge, e, menyampaikan, membagikan hampir seribu paket sembako. Seribu paket sembako kepada seluruh e, ranting yang ada di Pondok Aren. Untuk hari ini akan e, disa, apa, dilakukan acara penyerahan simbolis dari Lajisno kepada MBC selaku panitia, ini dananya tertulisnya pada saat h minus dua, tetapi pada saat h pas, h plus satu bukan minus lagi, h plus satu ada tambah lagi sehingga genap menjadi setengah miliar. Monggo Kiai Ikhwan disampaikan kepada MBC sebagai panitia lokal untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nurahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ali Muhammad. Ini adalah simbolisasi penyaluran dana untuk seribu yatim dan du'afa beserta harlah NU ke 96 MWCNU Pondok Aren. Sejumlah yang tertera di sini 240 juta 450 127 rupiah. Tetapi dana yang sebenarnya yang belum tercatat memang hampir 250 juta rupiah. Kenapa tidak tercatat? Tadi sudah disampaikan, karena ini pencatatannya hari dua, dua hari sebelum acara kita sudah catat. gitu. Tapi habis itu ada pemasukan dana lagi. Hari ini kita sampaikan kepada... MWCNU Pondok Aren sebagai penerima simbolisasi. Dan hari ini gue kita sampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbang. Terima kasih kepada para donatur yang sudah berzakat infak sodakoh ke Lajisnu Kecamatan Pondok Aren. Saya, Ketua Lajisnu Kecamatan Pondok Aren mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dan bapak-bapak juga bisa nanti jika berzakat berinfak bersedekah bisa langsung ke Lajisnu Kecamatan Pondok Aren dengan mengucap Bismillah saya serahkan kepada MWCNU Pondok Aren Bismillahirrahmanirrahim. Ini, ini taruh dulu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 Thank mm -hmm. you. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita lalui, mudah-mudahan kita kembali ke rumah dengan sehat dan selamat dan membawa ilmu atas banyak yang tadi kita dengar dan kita saksikan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari kami cukup sekian, untuk terakhir mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak KH Ahmad Misbah, selaku Ketua LDNU Kota Tangerang Selatan dari kami cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul mu'afiq ila aku amin tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama dan kita awali doa kita dengan membaca umul kita bersama-sama. Alhamdulillahiyallahulakulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki wa mitin, Iyaka na'budwa, Iyaka na'sta'in, Ihdina surat al-mustaqim, Surat al an'amta alaihim, ghaidil maghdubi alaihim, maladbadlin, amin. Mari diangkat tangan kita semua. أحمد بالله نشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الحمد لله رب العالمين مزيده Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhim sulthanik Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad salladan tuballighuna bi hajja bi thikal haram wa ziyarata qulbi bik 'alayhi wa as-salati wa as-salam fil wa 'afiyati wa salamati nabulul maram wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma rabbana taqabal minna inna antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at rahim Allahumma rabbana taqabal minna inna antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at tawwabur rahim Allahumma rabbana minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rupa'ana wa sujudana ku'udana wa tatturrana takhussu'ana ta'abudatamid taksirana ta ta ta ya Allah ya Rabbil alamin Allahumma khfir lana li walewalidainya warahamuhumma kama rubayana sigar Allahumma adina suratul mustaqim suratam minallahi rubil alamin suratam minaruhi jibril al-matin suratul anbiya wal-mursalin suratasyahdai wal-mujahidin suratul khulafai wal-rasidin suratul ulama wal-amilin suratul awliya wal-muqnisin suratul suhadai wal rizqil ashiya wa dzakiril ladzina an'amta 'alaihim wa hairil mahdubi 'alaihim walil Allahumma jama'na hadza ya jama' mabam rakhum wa tafarraquna ba'da hadza tafarrakan hasanan ma'suman rabbana 'adzalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhaml kunna rabbana atina fid hasana hasanah wa fil hasan Nahina, Demikian untuk para kiai, para asatid dan tamu da undangan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena panitia telah menyediakan santap siang dan untuk pembagian hadroh piagam dan sertifikat hadro akan diserahkan atau diambil alih oleh sahabat Amir selaku koordinator hadro. Amir ada Amir? Ya, siap. Pak. Para kiai, para asati disiapkan di depan teras. Silakan untuk menuju ke depan teras rumah. Semua, semuanya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Kang Sumeri, mana Kang Sumeri? Tamu undangan semua boleh menuju ke depan teras. Langsung mari, mari